kita lihat persahabatnya di unggahan kak Ersa Mayori di akun Instagram pribadinya nih mengunggah sebuah postingan foto Barang didek Leslie di Kejora dan kak Ariski Bilar persahabat ya ini di momen kemarin Masya Allah luar biasa kak Ersa Mayori di sini sebagai host persahabat yang luar biasa tentunya dukungan doa juga diucapkan oleh kak Ersa persahabat ya di situ dikatakan Pasangan ini sungguh gemes banget, senang bisa jadi bagian dari hari bahagia mereka di acara hajatan sukses Leslar. ANTV official kemarin selamat, ya Lesti Kejora, Rizky Bilar, semoga bahagia. Langgan selalu, masya Allah. Doa terbaik diucapkan nih, diberikan dari Karsa untuk pasangan Dede Lesti dan Kakak Rizky Bilar. Dan dalam postingan tersebut juga banyak sekali komentar dan respon yang sangat positif dari Leslar Lovers Salah satunya dari Agung, Rosa Les24lar mengatakan Gemes banget makanya gak heran fansnya membeludah katanya Masya Allah persahabat dia memang luar biasa Kekiutan kemesraan selalu diberikan dari Lesley dan Pilar Yang mana disuguhkan untuk fans sejati Leslar Lovers di seluruh dunia kita makin bangga dan kita makin bahagia selalu mengidolakannya persahabat ya tetap menjadi fans sejati yang selalu mendukung mensupport untuk dede lesti dan kakak rizky bilar untuk berikutnya juga persahabat ya kita lihat di sini ada sebuah unggahan ya dari sore ada live Instagram dari papa daniel yang mana tentunya memperlihatkan dede lesti kejora nih masya allah luar biasa cantik banget ya ini prepare nih mau Kualiti time sama keluarga besar ya, masya Allah. Allah do Doakan selalu sehat untuk Dedek dan kekabilah, terutama persahabat ya dan keluarga besar. Dan untuk berikutnya persahabat ya kita lihat di sini ada momen spesial nih di malam hari ini, Dedek Lesti dan keluarga besar ini makan bersama persahabat ya di malam hari ini, masya Allah. Kita lihat nih diogah kembali oleh akun Sabarutin leslar ada kalimat Jameson yang dituliskan, liatin mereka aja udah bikin kenyang, apalagi lihat mereka lagi makan tambah deh jadi lapar katanya ya. <laughs> Masya Allah luar biasa memang tentunya kekiutan dari idola kita tadi persahabat ya melihat mereka makan aja, tentunya fans sejati sudah merasa bahagia. Dan perhatikan persahabat ya di sini ini postingan ini. Dede Alasti duduknya tidak bersama Kakak Rizky Bilar, Pak Sahabat ya, Kakak Bilar ini duduknya di samping ibunda tercinta Ibu Rosmala Dewi ini luar biasa. Tentunya kebersamaan dengan keluarga besar Rizky Bilar Dede Lesti mampu, Pak Sahabat ya. Tentunya di sini terlihat sangat harmonis antara hubungan keluarga Dede Alasti dan Kakak Bilar. Dan tentu, ini ada yang menghebohkan kita semua, persahabat ya, perihal membahas, tentunya soal duduk lesti dan kakak bilar nih. Kita lihat juga, ini ada sebuah unggahan percakapan pesan persahabat ya di sini dari akun kiares, disitu memposting sebuah kalimat pesan. Kasian Lesti dicuekin, katanya tuh mobil dilelang untuk pendidikan apa mau bayar utang habis nikah, katanya. persahabat ya, ini perhatikan juga persahabatnya sambil memposting foto nih dari Claudia Putri. Persahabatan ya, ini foto Dedek Lesti dan keluarga besar Rizky Pilar yang sedang makan bersama. Jauh-jauhan setelah menikah, itu kan gua deket nyokap Emang harus selalu nempel 24 jam Terus apa-apa harus gua publis, sorry Bukan tipe yang seperti itu Ini dituliskan oleh kakak Bilar Pas abadnya direpost kembali oleh kakak Bilar Dan tentunya kakak Bilar juga menuliskan kalimat juga Salah satu orang yang otaknya dijempol Alhamdulillah gak pernah kredit atau riba Apalagi untuk urusan pernikahan Kata Rizky Bilar ditegaskan pas sahabat, ya di sini yang tentunya kita heran sama Markona persahabat ya Mengampaikan Suami istri jauh-jauhan nikah beneran kagak sih Suaminya kayak cuek banget gitu ke istrinya Kerjaannya main HP mulu katanya tuh persahabat ya Ini yang membuat heboh dan para fans sejati Selah juga ikut tentunya resah dengan kalimat pesan ini Persahabat ya kakak bila sampai Tentunya merespon unggahan ini persahabat ya kita doakan saja mudah-mudahan Rizky Bilaram maupun Lesti kejora dijauhkan dari orang-orang yang syirik dan iri hasad jadi unggah kembali oleh akun Leslor Aniscrolotic ada kalimat caption juga yang dituliskan, "Woi, tolong jangan protes mulu kalau mereka lagi gak nempel, mereka suami istri ya bun, bukan kembar siam. Yang kembar siam aja pada minta dipisah biar legaan dikit nafasnya. Lah yang ini misah malah disuruh deh pakai nanya lagi nikah beneran? Apakah gak? Aduh, memang tentunya persahabat yang Marco ini gak punya otak banget ya." <laughs> sampai-sampai tentunya masalah duduk aja dijadikan bahan persahabat yang luar biasa. Leslar itu selalu membuat semua orang tentunya ingin selalu membahas mereka persahabatnya. Kita tetap solid, tetap kompak sebagai fans sejati mendoakan yang terbaik untuk dedek lesti dan kakak bilar. Dalam postingan tersebut juga banyak sekali dikomentari persahabat. Ya salah satunya dari akun Helvia score mengatakan. Gusti, perkara diuk dijadiin bahan Sulit amat dah hidup lo kuyang WKWK no, Lihat Bapak Daniel Gitu sebelahan sama ibu Katanya itu persahabat Tiba Bapak Daniel, Daniel aja Tidak sebelah dengan ibu Tentunya duduk dedek lasin dengan kapira berjauhan aja Tentunya dikomentari Persahabatnya itu gak ada kerja Tentunya hanya bisa nyinyir Dengan pasangan dulu kita aja persahabat ya. Marco nah harus dihempaskan Tentunya kita tunjukkan Kekompakan kesulitan kita dan berikutnya persahabat ya Di balik nyinyiran orang lain Tentunya salah satunya Mark Pona Yang selalu menyinyir persahabat ya Rizky Pilar Ini menunjukkan kemesraannya dengan Dedek Alasih Kejora Masya Allah Lendotan banget ya Tentunya dipeluk dari belakang nih Dedek Alasih Kejora oleh kakak Bilar Menunjukkan bahwa kecintaan Kesayangan yang selalu tulus dari kakak beras kepada seorang Lesti di kejora makin bangga makin bahagia ya, persahabat ya tentunya hiraukan saja marcona tetap menjadi tentunya sosok inspirasi untuk kita semua para fans dan persahabat ya keunggahan selanjutnya nih ada unggahan dari ayah kejora 4 jam yang lalu masya allah kebersamaan dengan besan ya luar biasa alhamdulillah ya allah kata ayah kejora tuh masya allah banget ya ini adalah Sosok pendidik yang terbaik nih bagi Lesti dan Rizky Bila radikannya luar biasa hingga Lesti dan Bila menjadi seseorang yang sangat luar biasa juga nih Masya Allah mudah-mudahan sehat selalu untuk Ayah Kejora, Bapak Daniel, Ibu Rosmala Dewi dan Mama Redi bersahabatnya Masya Allah luar biasa Selalu doakan yang terbaik untuk mereka